di pantang pulang sebelum kenyang gas <tuk> Pem -pem sekarang lagi ada di daerah Bandung Selatan tepatnya ada di pahalnya. kita tuh di sini cuacanya lagi sedikit kalau kata orang sudah mengaruhi ya. sejuk ya itu begini itu enak yang makan yang hangat-hangat kita makan yang ada apa? Ada apa? Kita cari aja di sini ada apa aja ya. Se-pong-pong. Pak. Asal tinggal di nomor gitu ya. Gimana? Youtube ya. Hahaha. mana? Hahaha. Asal-asal sering ambil. Aduh. Apa mas? <tifaskan> Koyong oh, masok anu paling best seller di naon, Pak? Oh, daya pilih. Iya. Iga. Iya, boleh e. iga. Tos sami, Pak. Udah lama bukanya, Pak? Dari tahun 86. 86. 86 waduh, dari 86, guys. Ini tempatnya agak di Desa Pulo. Sari. Pulo Sari. Gitu. And dulu mah di Cinangsi. Oh, dulu Cinangsi. Iya, Angel itu dulunya angel masih saudara amat di sama Baso Angel tuh ya. Iya. Oh, yeah. Angel tuh oh, masih saudara sama si bapaknya. masih ponakannya. Berarti dulu usahanya sama saya oh, kan dulu. Cuman saya layannya di Cinangsi. Oke, okay, guys. Nih, baksonya nya udah ada. Baso nya bohoy. Alah, ieu mah euy. Pedo geura ieu mah pedo. Kita asli na. Aslina asli teh bohong ieu pedo geura. Kita cobain dulu ya. Kuahnya dulu ya, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Joss. Hayu, ieu. Joss, joss, joss. Kita coba baso kecilnya. Jadi rasanya rasa bakso. Enggak <laughs> ketahu. Jadi empuk. Basonya tuh empuk ya. Enggak enggak terlalu kenyal gitu ya. Kayaknya cocok lah kalau misalnya lagi hujan-hujan gini, cuaca dingin makan bakso. Ini tuh belum diracik, apalagi kalau udah diracik. Kita coba racik, oke. Okay? Kocek kocek dulu, kocek, kocek. Nah, Sudah menyatu, kalau sudah menyatu, wah kita hajar langsung ini mah, jangan disia-siakan kenikmatan yang hakiki. Beuh. Hmm. terbohong gitu terbohong pokoknya kalau kepanggilin wajib ke desa Pulosari ada baso tusuk di samping kantor desa ya hmm. kantor desa Pulosari depan lapangan depan lapang bola pokoknya patokannya lapang bola tuh ada di depan hmm. kita operasi nih baso yang besar kita operasi lihat ya coy, dagingnya. Enggak bohong ini mau ini lo. Mau. isi daging tuh bener-bener isi daging. Enggak bohong, sama tulang-tulangnya dimasukin. Wah. Kita unboxing. Dalamnya ada apa aja? tiga sama oh, oh, ini apa? Urat-urat-urat-urat-urat-urat. Ada urat. Buh liatin iga coy. Ini mah gak bohong, iga satu bisa masukin ke dalam masuk terhajar coy. Aduh, bentuk ngajak ngajat jatuh Gas gue. Iga-igaku ini, ini dagingnya biasanya kan ada agak keras gitu ya daging tuh kalau mi iga tuh. tuh. Tapi ini mampu kayaknya diuntungnya sama itu hmm. Bahasa yang besarnya coba. wajib kesini kalian. Kalau misalnya lagi ada di Bandung selatan di Pangalengan wajib kesini. Di desa Pulosari ada masuk Atau lapangan bola teman, ini wajib kalian ya kalian kesini. Oke okay, Bro, perut sudah kenyang. Semua tim udah makan semuanya. Pantengin terus channelnya Pom Pom Cuap. Tungguin video-video selanjutnya. Uh, jangan lupa subscribe like and comment buat ada recommended makanan-makanan yang pedo-pedo komen-komen -pedo. di bawah support terus obeng jawab